guys, selamat datang, selamat bergabung kembali di Topkerni Channel Oke, okay, jadi di video kali ini, aku bakal kasih tutorial cara menebalkan tulisan postingan di Facebook Dan caranya ini gampang banget, kita tidak perlu menggunakan aplikasi pembantu apapun Cukup kita menggunakan website yang namanya yayatex Oke, okay, seperti apa cara menggunakannya dan seperti apa cara menebalkan memiringkan huruf postingan di Facebook Sekarang kita lihat dulu postingan aku sebelumnya di Facebook, nah ini dia Ini postingan aku Sekarang kita masuk aplikasi Google Chrome Dan kita cari yang namanya Yay Text Oke okay. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Lalu kita pilih yang Bold and Italy. Nah, tampilannya seperti ini. Dia ada berbagai macam, ada yang miring dan ada yang bold. Lalu kita ketikkan di sini apa yang ingin kita posting di Facebook. Oke, okay. contohnya ya. Oke, okay, sudah sudah kita ketikkan apa yang kita posting Lalu kita pilih bold Kalau memang kalian pilih yang huruf tebal ya Kalau memang kalian pilih huruf miring Bisa juga miring serif Ini tergantung teman-teman ya Milih uh, jenis huruf yang anda suka Oke, okay, aku disini milih yang ini teman-teman Yang biasa Okay, kita klik salinan Oke okay, ini sudah disalin lalu kita pergi ke Facebook ke Facebook kita buat postingannya hmm, Oke okay, uh, tulisan yang sudah kita salin tadi atau kita copy kita tempel di sini Oke, okay, jadi kan dia huruf besar, eh dia huruf tebal. Selanjutnya kalau sudah seperti ini, tinggal kalian posting deh, selesai. Itu dia teman-teman cara menebalkan huruf postingan di Facebook menggunakan y text Semoga tutorial bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.